Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita akan mengikuti suatu perbincangan yang luar biasa ya. Karena kali ini Komsos Kuskupan Pangkal Pinang diberi kesempatan untuk berbincang-bincang nanti sharing dengan Monsinyur Fransiskus Tuwaman Sinaga. baik suatu kehormatan yang sangat luar biasa khususnya bagi saya Andrea Selfie, yang pada sore hari ini akan memimpin jalannya diskusi kita nanti untuk mengenal sosok Monsinyur Fransiskus Tuwaman Sinaga PR. Kali ini kita nanti akan um, mengajak lebih dekat, ya satu jam lebih dekat mengenal sosok Monsinyur. Jadi nanti Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus bisa mengenal ya siapa itu Monsinyur Francisus Tuaman Sinaga. Nah di sela-sela kesibukan beliau. Beliau menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita. Jadi nanti kita akan ada obrolan-obrolan yang luar biasa. Jadi tetap ikuti dari awal sampai akhir ya. Jangan dipotong-potong sehingga nanti uh, Anda semua juga mendapat rahmat yang luar biasa. Baik, bersama kita sudah hadir ya terhubung secara daring lewat aplikasi Zoom. Monsinyur Francisus Tuwaman Sinaga, selamat sore, Monsinyur. Selamat sore, Mas Andrea. Selamat sore. Apa kabar Monsinyur? Kabar baik, kabar baik. Di Nias sedang cuaca baik, cerah. Sedang cuaca baik dan cerah. Aik, mohon maaf Monsinyur apabila kami mengganggu kesibukan Monsinyur ya di mungkin di akhir-akhir beberapa belakangan hari terakhir ini tidak apa-apa baik uh, di awal perbincangan uh, kami khususnya Kuskupan Pangkal Pinang dan semua umat Katolik dimanapun berada mengucapkan selamat profisiat bagi monsinyur yang terpilih ya menjadi Uskup Keuskupan Sibolga was merupakan semua anugerah ya atau jawaban dari doa doa banyak orang Monsinyur. Oke okay. Monsinyur langsung saja kita masuk ya berbincang Monsinyur. Pertama saya ingin uh, bertanya mengenai dari silsilah keluarga itu. Bagaimana kehidupan Monsinyur dalam keluarga itu. Bisa ceritakan sedikit kepada kami. Bu Baik, terima kasih Mas dan terima kasih kepada Komsos Keuskupan Pangkal Pinang yang sudah mencoba menghubungi saya supaya kita bisa berbincang-bincang pada saat ini lewat daring. Baik, nama lengkap saya Fransiskus Tuaman Sasfo Sinaga. Saya Anak ketujuh dari sepuluh bersaudara, Mas. Kami keluarga besar. Wah keluarga besar sekali, Mas ya. Lima laki-laki, lima perempuan, dan semua saudara-saudari saya sudah menikah. Tapi dua orang saudara saya laki-laki sudah meninggal, sudah mendalur kita, dan kita berharap bahwa mereka sudah bahagia bersama Allah Bapa di surga. Kami dalam keluarga, dari nenek moyang kami, dari awal Katolik, sampai orang tua saya dan saudara-saudari saya. Bapak saya dulu adalah ketua Dewan Stasi lama, hampir puluhan tahun. Ya. Dan beliau selalu mengingatkan kami, kalau bisa salah satu dari anaknya, ada yang menjadi pastor dan ada yang menjadi suster. Memang pernah ada saudari saya suster, tapi mungkin panggilannya berbeda. ya, Tidak, tidak lanjut. Dan saya sebagai anak terakhir laki-laki, rupanya Tuhan memanggil dan memilih saya menjadi imamnya. Dan sampai sekarang, itu yang terjadi dalam keluarga kami dan sejak kecil kami sudah dididik beriman secara benar karena apa karena mungkin karena Bapak itu ada ketua dan stasi dan kepala sekolah SD juga maka pendidikannya sedikit keras dan juga menekankan nilai-nilai kekatolikan nilai-nilai moral dalam hidup kami itu saya masih ingat ketika SD setiap Sabtu malam sesudah makan kami wajib rosario bersama. Rosario bersama dan dua bersama. itu. Entah apapun nanti kegiatannya maka kami diminta untuk ikut rosario bersama dulu dengan keluarga. Sesudah itu baru nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Dan juga kalau dalam keluarga ibu saya sudah kalau kami mau makan Ibu saya sudah mulai dengan bijaksana membagi makanan-makanan kami. Karena 10 orang, Mas. Bayangkan itu. Seperti wow. serama saja. <laughs> nah, Ibu saya sangat bijaksana membagi makanan-makanan kami. Mulai dari anak pertama sampai terakhir. Nanti kalau kami yang kecil-kecil menuntut mengapa lebih banyak di abang atau di kakak, nanti Ibu saya menerangkan karena mereka... Lebih banyak kerja, lebih banyak uh, belajar, maka pada mereka diberi uh, makanan yang lebih banyak. Cara mendidiknya begitu. Jadi keadilannya sungguh keadilan yang baik menurut saya. Tidak hanya cukup mengatakan ini, ini sama kamu, tapi diterangkan. Mengapa pembagiannya begitu? Itu yang membuat kami sampai sekarang, apa ya, tidak banyak apa, tidak banyak tuntutan, tidak banyak... Macam-macam begitu, Mas. Itu yang eh, terjadi dalam pendidikan keluarga. Memang Bapak saya termasuk keras. Tapi nilainya ada kami alami, kami rasakan sampai sekarang. Disiplinnya itu, sampai sekarang saya masih masih hidup, Mas. Ya, ya. Itu, yang, itu yang mau saya katakan. Baik. Wah, itu berarti uh, Monsinyur sendiri dididik dalam keluarga yang luar biasa, Monsinyur, ya? Walaupun Monsinyur sekitar 10 bersaudara, ya, Monsinyur? Iya. Ya. Monsinyur yang anak bungsu, berarti, ya? Laki-laki atau ketujuh? Anak ketujuh bungsu laki-laki, ya? Ya, luar biasa, Monsinyur. Berikutnya, apakah Monsinyur bisa menceritakan kepada kami mengenai perjalanan pendidikan Monsinyur khususnya mengenai panggilan Monsinyur bagaimana Monsinyur terpanggil menjadi pastor bagaimana awal mulanya bisa Monsinyur ceritakan kepada kami baik Mas uh, sejak SD karena pastor-pastor misionaris sering makan di rumah kami karena Bapak ketua dewan stasi kalau di Sumatera Utara disebut perhanger pimpinan dewan stasi maka para pastor itu wajib makan di rumah ketua dewan stasi maka dari situ ada ketertarikan ada apa ya ada semacam daya tarik dari para misionaris itu yang makan di rumah kami itu begitu luar biasa berbahasanya dengan baik apanya gayanya baik dan begitu apa ya begitu mengagumkan uh, untuk saya apalagi jemputnya panjang dan juga selalu memberi permen saya pikir ini ada sesuatu ini namanya anak kecil ya ya, ya, ya. ketika Bapak saya bertanya siapa di antara kalian yang mau jadi pastor? saya langsung langsung mengatakan saya dan begitulah selanjutnya maka sejak sd di sekolah minggu sekarang dikatakan sekami saya sungguh-sungguh terlibat itu setiap hari minggu dan seterusnya dan saudara-saudara saya juga ya kemudian eh, di sd juga sepertinya saya sudah didaulatkan menjadi apa ya orang yang diminta untuk memimpin doa kalau ada apa pertemuan-pertemuan dan juga guru agama kami memang saya ketika SD kami mengikuti agama protestan di sd karena tidak ada guru agama Katolik hmm. dan juga kelas 12 itu mengikuti agama Islam karena tidak ada agama Kristen kelas 3 abad itu protestan, baru 5-6 itu ada guru agama katolik. Jadi memang sangat, tentu saya menambah wawasan dan pengetahuan <tuh> tentang agama lain. Dan kami tetap apa ya, tetap uh, mencintai kekatolikan kami. Meskipun ada uh, pelajaran agama lain. Kemudian di SD itu saya juga didaulatkan untuk selalu memimpin lagu. Ya, mungkin mereka lihat saya apa ya, punya minat untuk memimpin lagu dan seterusnya. Memang suara saya, meskipun sumbang, mereka mereka berminta. <laughs> <menaruhi tangguh. laughs> ya, ya. Jadi memang itu yang terjadi. Kemudian di SMP, SD, SD Negeri saya ya. SD Negeri di kampung saya. Kemudian SMP juga Negeri. Juga di SMP sama halnya. Saya tetap apa ya tetap dilihat didaulatkan sebagai siswa yang apa yang bisa mengorganisir kawan-kawannya khususnya yang beragama Katolik dan Protestan maka waktu itu saya menjadi ketua untuk mengorganisir teman-teman eh, yang beragama Kristen Katolik kalau mau Natal dan Paskah gitu. kemudian eh, pada saat, saat SMP itu di situ kami saya mendapat pendidikan agama Katolik yang apa ya, yang sungguh-sungguh. Karena di SD tadi ada bermacam-macam, di SMP baru kami, baru saya mengalami pendidikan agama Katolik dengan semua materi-materi yang berbau agama Katolik. Ada di situ saya makin dimatapkan bahwa saya nanti akan menjadi pastor. Dan di SMP juga teman-teman saya sudah mengolok-olok saya tanda kutip. Wah, ini pastor nanti. Ini. Karena saya kalau ke sekolah bawa kitab suci terus. Oh, iya. ya, ya, Emang seperti ahli kitab suci lah begitu, tapi meskipun ada, tidak. Ya. Ada aura-aura aja gitu, Kemudian di SMA saya mendaftar ke SMA Katolik. Katolik Cinta Kasih di Tebing Tinggi. di Kota Tebing Tinggi. Saya seperti itu juga prestasi makin di SMA kecakapan berbicara kecakapan pergaulan dan seterusnya itu sangat saya rasakan ya sangat rasakan apa juga prestasi nilai-nilai juga di sekolah itu menurut saya apa ya sangat membanggakan bagi saya dan di SMA juga Teman-teman juga sudah mulai memanggil saya karena entah kenapa saya juga di masa-masa itu sopan, tidak mau ribut, tidak mau macam-macam begitulah. Kita hanya jalan lurus-lurus saja begitu lurus. Ya. Di SMA saya didaulatkan menjadi ketua OSIS. itu Dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan juga mengorganisir beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan jalan salib misalnya itu dan juga misalnya kerasulan kami juga waktu SMA ada kerasulan kerasulan ke stasi eh dimana teman-teman eh, tinggal kami juga saya juga mengorganisir itu dan akhirnya ketika ada tes masuk seminari mendengar Pematang Siantar, waktu saya kelas 3 ya, saya akhirnya memutuskan untuk ikut tes di Seminari Menengah uh, Pematang Siantar itu tahun 1992 karena salah ya, itu. jadi kami tes tiga hari di sana dan dinyatakan lulus retorika gitu. itulah akhirnya saya mulai proses menjalani panggilan Gitu. Ya memang, ya harus saya katakan bahwa banyak dulu putri-putri yang senang dengan saya. Karena memang melihat karakter saya tenang, tidak macam-macam. Mereka senang. Bahkan waktu saya tes, menengah mereka agak apa juga ya, sedih. sedih ya Mereka sepertinya mengapa harus masuk itu. Gitu. Padahal mereka mengharap sebenarnya. Tapi ya saya katakan bahwa itulah cita-cita saya itulah cita-cita saya dan itu adalah apa tujuannya mau menjadi pastor ya berhasedi tapi demi cita-cita ya seperti itulah Mas ya begitu Monsinyur sangat menarik latar belakang Monsinyur memang sudah terbentuk ya sudah jalannya untuk meraih cita-cita Monsinyur menjadi seorang pastor dari keluarga yang memiliki saudara-saudari, apakah Monsinyur ada tantangan atau hambatan dalam mendanggapi panggilan begitu Monsinyur? Uh, kalau dikatakan tantangan, hambatan jelas ya. Sejak masuk tahun rohani kita kan sudah mulai dididik untuk hidup bersama, doa bersama memahami teman-teman kemudian juga doa mulai diperkenalkan hal-hal itu ya kita yang dari SMA luar yang dari retorika itu pasti kesulitan kita harus menyesuaikan dengan segala ritme hidup meskipun di rumah kami sudah disiplin tapi kan di di retorika and di apa retorika dan tahun rohani itu makin makin apa ya, makin dibuat sedemikian supaya kita bisa lebih baik. Kemudian di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Di sini saya di tingkat 1 itu pertama sekali itu mengalami kesulitan itu soal belajar. ya, Soal bagaimana menghadapi dosen-dosen yang adalah pastor dan juga dengan mata-mata mata kuliah filsafat. Teologi dan seterusnya itu kan, itu bisa shock kita karena tidak pernah mendengar itu. Tapi ya, karena ketekunan, ya karena ketekunan, disiplin, dan terus berjuang, maka saya bisa melewati itu, melewati eh, kesulitan, kesulitan, dan saya bisa akhirnya ya, mendapat nilai-nilai yang baik. Dalam perkuliahan begitu. Meskipun tetap ada kesulitan-kesulitan ya. Tantangan itu. E, dari tantangan itu juga. Bahwa kita dituntut untuk hidup bersama ya. Saya kira itu menjadi bagian penting dari kami. Yang dididik menjadi calon imam itu. Karena bagaimanapun nanti saya pikir bahwa jadi pastor itu, hidup berkomunitas. Tidak sendiri-sendiri begitu. Tetap bahwa kami, para imam ini, juga bagaimana hidup bersama dengan baik. Meskipun bukan biarawan, tapi justru sebagai imam diosesan justru hidup bersama itu penting. Tidak harus dihidupkan di di apa kaul-kaul itu, tapi bahwa seorang imam di harus bisa harus mampu dan juga harus menyadari bahwa komunitas adalah menjadi kekuatan bagi kami, Imam Diyosya San. Itu saya saya rasakan. Kemudian ketika eh, masuk semester 6 menyusun skripsi nah di sini tantangan menurut saya yang sangat apa ya. Eh, waktu itu saya diminta untuk menikah dengan Pariban itu loh. <laughs> Wah. <laughs> ya, Mas Iya, oleh orang tua dan itu membuat saya sedikit apa ya, terganggu. Maka saya minta waktu waktu itu 1 2 3 bulan untuk mencoba menyelesaikan itu dengan uh, orang tua saya, mama saya, keluarga saya supaya panggilan saya itu dimaklumi, diterima. Karena saya mau sekali lagi saya bertekad mau jadi pastor itulah. Ya misionir. Ya? bisa jelaskan sedikit apa itu pariban mungkin? Mungkin pariban Bukan itu yang putri, tidak ya. putri dari paman begitulah. Putri dari paman. Ya. saudara ibu. Dijodohkan berarti gitu misionir ya? Bukan dijodohkan tapi maunya menikah dengan itu Oh maunya? Oh ya yang misionir. Supaya kekerabatan itu tetap berlangsung baik baik. Tetapi saya dalam refleksi saya, saya akhirnya mengatakan saya mau jadi pastor begitulah. Karena saya yakin ya. Saya yakin jalan ini menjadi jalan membuat saya bahagia gitu. Jadi saya terus menyelesaikan uh, skripsi, top. Di top saya tidak ada masalah, ya. Semua berjalan dengan baik uh, lulus Top dan juga eh, pos proses satu juga berjalan dengan baik karena makin matang ya nah, kemudian eh, di seminar tinggi saya juga didaulatkan menjadi eh, apa yang namanya itu eh, ketua lupa saya ada pak pastor step di situ presidium presidium ya presidium ya. Sebagai mengkoordinir semua teman-teman, father memang saya sering ketua-ketua tingkat, ketua beralunio, ketua unit, ketua ketua agak sering saya didaulatkan untuk ketua-ketua itu. Ketua-ketua itu -ketua ya, sudah terbiasa, ya. Terakhir, ketua presidium lah, itu, itu mereka percayakan saya untuk itu, dan saya kira nah, berjalan dengan baik meskipun ada kekurangan tinggi dan saya memantapkan diri untuk ditahapiskan menjadi diakon dan saya diakonatnya langsung ke Gunung Stolinias Mas ya yang ini ya Linias, Santa Maria Bunda para bangsa yang sampai sekarang saya di sini. sampai, sampai 14 tahun Wah jadi saya, saya keluar itu umur saya 18 tahun 14 tahun di tempat yang sama, di parok yang sama. Hanya 4 tahun saya keluar. Studi di Roma 2 tahun, di Filipina kurang lebih satu tahun. Di Semenari Menengah sebagai pamong itu satu tahun, setengah. Lainnya di Gunung Stoli. Di Gunung Stoli sebagai pastor rekan, pastor paroki, sampai sekarang ketua sekolah tinggi pastoral. Pernah menjabat dekanus, ketua unio, pelaksana harian Yayasan dan ketua DNAno uh, ikut dalam dewan Imam konsultores itu pengalaman saya sengaja sangat lengkap sangat saya lengkap. beruntung bang ya beruntung diberi kepercayaan untuk ikut dalam tugas-tugas uh, itu tapi bisa saya jalankan bisa saya jalani dengan baik begitu Mas baik Berikutnya, Monsinyur, apakah dari kedua orang tua Monsinyur khususnya, apakah ada kesan atau kata-kata yang masih diingat gitu, pesannya? Gitu? Apakah ada berpesan orang tua? Uh, kalau Bapak saya itu, selalu berpesan bahwa belajar-belajar itu penting. Ya. Karena kalau kita sekolah, kita belajar, hidup kita akan berubah macam itulah. dan ibu saya karena ibu saya mas itu tidak bisa membaca tidak bisa berbahasa Indonesia tapi menghitung uang sangat menjelimat mas oh. <laughs> biasa itu mesir kalau ibu ibu tuh wajib ya gitu mas. <laughs> betul dia sangat menjelimat soal uang tidak bisa kita tipu, tipu tipu langsung dia tahu semua apa dan bagaimana ya tapi itu yang terakhir ketika saya bisa, dan juga bisa pertama di kampung kami sudah capek semua lalu Ibu saya sudah baring-baring saya juga ikut berbaring di sampingnya Mas oh. apa yang dibisikkan oleh Ibu saya dalam bahasa Batak tentu dia katakan unang Paila honau amanda nanti saya terjemahkan undang Paila honau amanda jangan memalukan saya Anakku ya itulah itulah pesannya sesudah dah dan sampai sekarang itu sungguh kuat tergigih yang di telinga saya mas dan di hati saya maka sampai sekarang itulah menjadi apa ya menjadi pendukung saya, pembuat saya untuk tetap setia, untuk tetap apa ya di jalan panggilan yang luhur ini yang suci ini maka saya selalu mengenang ibu saya yang selalu membisikkan kata-kata itu jangan mempermalukan saya anakku ya semacam itu maka itu yang mendorong saya selain hidup dua saya hidup komunitas saya hidup karya saya saya itu yang selalu kuat dalam telinga saya supaya jangan memanukan itulah meskipun dia meninggal saya tetap mengingat itu, meskipun ibu saya tidak ada secara fisik, tapi saya yakin bahwa rohnya itu tetap ada bersama kami. Maka saya selalu diingatkan oleh bisikannya itu, jangan memalukan anakku ya, macam itu. Itulah yang saya. dan selama berkarya eh, karya pastoral saya. Tidak ada kesulitan mendasar yang saya rasakan, Mas. Berjalan saja. Dan bahkan saya merasa seperti kemarin baru habiskan menjadi imam. Oh. Saya baru merasa ya semangat itu terus bernyala ya. Hidup bersama, hidup karya, disiplin berdoa, baik bersama ibadat-ibadat bersama dengan teman-teman dan juga doa-doa pribadi itu itu menjadi bagian hidup itulah bangun pagi setengah lima itu ritme hidup ya ritme hidup misa ibadat serapan sepertinya dan tugas-tugas lain dan itu sangat apa ya sangat kuat dan e, menonjol dalam diri saya saya selalu dari seminari tinggi saya selalu bertekad dalam diri saya tidak boleh terlambat tidak boleh apa ya ya. Eh, terlambat begitu, harus disiplin. Begitu itu yang yang kuat dalam diri saya juga. Apa ya, eh, mendampingi iman para umat itu? Tapi saya selalu berpikir begini: dalam pelayanan kepada umat, disiplin boleh, tapi kita harus eh, menyadari bahwa umat itu. Bukanlah apa ya, bukan seperti kita yang semuanya diatur dengan baik, ya. Tapi umat itu kan banyak sekali apanya, pergumulan, pergolatan, dan juga perjuangan hidup. Maka kalau terlambat terlambat sedikit, saya memaklumi. Apalagi kalau pemberkatan pengantin, Mas, saya tidak mau membuat pengantin menjadi wajah apa ya wajah tidak enak meskipun terlambat mereka saya usahakan saya senyum ya. bagaimana suasana itu kondisi itu di hari bahagia mereka saya tidak menunjukkan marah meskipun mereka terlambat tapi saya selalu berjuang untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah spesial untuk mereka maka harus dirayakan dengan gembira bahagia macam itu dan juga pelan-pelan yang lain saya tidak mau apa ya secara detail waktu dan segalanya kita kan sudah bisa atur itu bahkan ada yang terlambat sekian satu dua jam ya apa boleh buat kita tunggulah karena kita merasa bahwa banyak tuntutan hidup mereka banyak kegiatan mereka ya maka kita kan hanya dari pastoran sarapan sudah ada minum sudah ada semua sudah lengkap kendaraan sudah lengkap saya pikir saya beruntung dan bersyukur, tapi umat itu belum tentu merasakan hal seperti ini. Maka, ketika mereka terlambat, saya tidak menunjukkan wajah yang parah, tapi saya sambut mereka. Bahkan, saya tenangkan mereka karena mereka sudah mulai grogi, takut. Saya tenangkan mereka, tenang saja. Tenang saja, kita akan membuat perayaan dengan baik karena pengantinnya kadang-kadang sudah serba salah. salah. Saya yakinkan mereka, tenang, kita akan merayakan dengan gembira macam itu di beda dengan di kampus. Saya sudah tiga periode menjadi ketua ini ketiga sebenarnya. Kalau di kampus beda disiplin sangat ketat, kebersihan, belajar, mengikuti perkuliahan itu semua harus teratur. Para dosen juga saya ajak untuk disiplin, juga mengajar sistematis, konsisten. Bagaimanalah mempersiapkan orang-orang muda ini untuk menjadi tokoh-tokoh awam ke depan. Menjadi guru agama katolik, katekis dan petugas pastoral, atau animator-animatris di masyarakat. itu. Tapi lebih kental, saya mendidik mereka supaya disiplin. Disiplin dan juga belajar terus-menerus. Tidak cepat puas sendiri tentang itu tapi eh, di kampus selalu juga saya tekankan kebersihan, kerapian itu martabat dari orang yang terdidik. Kalau bersih, rapi di kampus, di rumah, di kos, itulah ciri orang yang apa ya, yang berpendidikan. Tapi kalau kotor dan seterusnya berarti tidak ada efek dari pendidikan itu. Karena itu kan mengajarkan banyak hal pendidikan itu juga di kampus semua dilatih anak-anak ini, untuk memimpin doa, memimpin lagu, berkhotbah, berkatekese, mengajar, itu semua mendampingi sekami kita buat seperti itu. Maka eh, tidak hanya teori menurut, tapi praktek pelatihan itu penting untuk calon-calon guru agama Katolik, katekis dan petugas pastoral. Dan memang si mahasiswanya kurang lebih 400 ya lumayan banyak oh, lumayan banyak dosennya dosen tetap itu 16 semua sudah bernidn semua sudah bautlah sudah baik ada sertifikasi dosen ada jabatan akademik menurut kami menurut hemat saya sudah memenuhi syaratlah dan kami akan mengalami apa nanti di, di asesor lapangan untuk akreditasi begitu Itulah sampai sekarang, Mas, situasinya. Semoga cepat terakreditasi, Mas Zinyurya. Kami doakan. Terima kasih. Baik, berikutnya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tepatnya tanggal 6 Maret 2021 diumumkan secara resmi bahwa uskupan Sibolga mendapat uskup yang baru. Seperti yang Komsos Papin melacak di media sosial, Romo Blasius Yese mengumumkan secara resmi saat ibadat sore sampai terharu yang Monsinyur. Saya kami kami melihat di situ. Nah, apakah Monsinyur pernah terpikir bahwa akan menjadi seorang uskup, monsinyur. Ya, terima kasih, Mas. Uh, sebenarnya tidak pernah terpikirkan saya. Apalagi mimpi. Apalagi berharap. <laughs> Ini kan bukan, bukan jabatan politis ya. ya. Ini jabatan religius, pelayanan, yang adalah karena pilihan Allah pilihan Roh Kudus maka tidak pernah kita e, bermimpi tentang ini hanya kita selalu berharap melakukan tugas kita dengan baik gitu. maka ya di seminar tinggi juga termasuk e, saudara saya pastor Steve itu selalu mengatakan ini, ini pak bosku waktu seminar tinggi ya. <laughs> Mas, selalu mengolok saya begitu itulah lalu dan <laughs> romantik ya, ya <laughs> sambil minum kopi kami sambil belajar bersama cerita cerita seperti itulah kami dulu di seminar tinggi lalu berkaitan dengan itu ketika Monsinyur Ludovikus meninggal lalu diganti oleh Monsinyur Anisietus menjadi eh, administrator apostolik ya lalu beliau juga meninggal sangat menyedihkan bagi kami ditinggalkan oleh dua Uskup dalam waktu yang berdekatan ini ini menyakitkan kami ya. sangat sedih bagi keuskupan sibolga bahwa dua uskupnya meninggal dalam waktu berdekatan itu membuat kami apa ya eh, sedih kok seperti itu begitulah kemudian 2019 saya sudah masihsin Yoani meninggal, saya dipanggil oleh nusius pertama kali ke Jakarta. Lalu saya berpikir kenapa cepat sekali? Kalau memilih jadi uskup pasti masih lama dua tiga tahun. Saya pikir tidak mungkin saya dipanggil menjadi uskup. Saya pikir memang benar. Saya sampai ke kedutaan. Saya disambut oleh duta perhatikan yang sangat kebapaan ya menurut saya. Lalu mulai dia bertanya kabar dan seterusnya apa kegiatan saya lalu beliau bertanya coba sebutkan dulu dua nama imam yang menurutmu pantas menjadi uskup di Singapura saya langsung cepat menyebutkan banyak saya kenal yang baik-baik di Keuskupan ini ya e, tentu bukan nama saya yang saya katakan ya Hiyo, <tok <Bildu> <tok <lesa> <tok <bisschen out> tapi yang saya lihat bahwa ada beberapa imam yang menurut saya baik sangat teruji pastoralnya, hidupnya sangat apa ya, pantas dan layak begitulah. Sesudah itu Nucius mempertanyakan bertanya kepada saya. Lalu kalau romo sendiri bagaimana? Ya saya imam seperti inilah Nucius, biasa-biasa saya di saya terangkanlah semua perjalanan imamat saya. Lalu dia terakhir meminta saya untuk melukiskan tentang keuskupan ini dengan dua dekanat ya dekanat uh, Sibolga dengan dekanat Nias lalu beliau bilang satu pernyataannya adalah ah, rokok melukiskan dua dekanat ini sangat positif katanya ya memang gitu yang saya alami nonsius saya bilang sudah itu dia menyuruh saya untuk menuliskan profil saya sudah itu saya pulang Sampai 2019 berakhir, tidak ada apa-apa lagi. Saya pikir, oke las, lupa sudah ada nama mungkin yang e, dipilih, saya pikir. Tinggal menunggu apa pengumuman. Tahun 2020, saya kurang lebih e, 5-6 kali dihubungi oleh Nuncius. Bertanya tentang orang yang saya sebut, bertanya juga tentang diriku, tentang saya. Seperti apa? bagaimana tugas bagaimana macam-macam ditanya nah, terakhir pertanyaannya ketika saya tahun Sabah di Filipina dia tanya juga tentang itu apa yang saya buat apa yang saya lakukan begitulah saya jelaskan mungkin karena bahasa itali saya belum begitu tajam lalu diminta Monsignor Yu dari Tanjung Karang <laughs> <tuh> ya, Menghubungi saya seperti apa yang dibuat di, di Filipina. Lalu saya terangkan kepada monsin Yu. Lalu, ya, dua kali saya dihubungi oleh Monsignor Yu juga tentang eh, diri saya. Jadi saya, kenapa Monsignor tanya-tanya ini seperti ada sesuatu kah? Tidak apa-apa, tenang saja romo kata monsin Yu. Lalu, sesudah 2020 berakhir, saya pikir, sudah adalah calon yang akan diumumkan untuk uskup kami. Saya sudah tidak ingat lagi, tidak apa peduli lagi dengan itu. Saya kira bahwa nunsius sudah menemukan calon uskup kami yang pas. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 25 persis hari Rabu Februari, saya dihubungi, di call beberapa kali oleh nunsius. Hanya kebetulan saya sedang eh, ujian proposal seminar skripsi, ya. Maka saya tidak bisa angkat. Sesudah itu, saya lihat ada tiga kali panggilan dari Nusius. Akhirnya dia di WA. Akhirnya beliau mengWA WA saya. Dalam WA-nya dikatakan, "Apakah bisa saya bicara sebentar?" Sesudah itu saya jawab, "Oke." Okay. Lalu Nusius telepon saya lewat Lalu katakan dengan... Eh, apa Masa Italia, bagaimana kabar? Situsnya langsung, dia tanya, "Kapan bisa datang ke Nunciatura?" Saya langsung jantung saya yang sudah bermasalah ini langsung mulai tidak teratur. Ya, e, apa lagi? <laughs> Lalu, ya saya masih mengharap bahwa nunsus itu akan mengafirm apa, bertanya tentang calon-calon yang sudah dia temukan. Saya harap begitulah. Lalu kami berjanji hari Sabtu jam 9 tanggal 27 kalau enggak salah ya. 27 kami bertemu. Saya hari Jumat ke sana. Sampai di Dinusia Turis setengah 9 saya nunggu mereka masih sarapan. Lalu setengah 9 lewat saya disuruh masuk. Lalu Ninius merangkul saya, selamat datang dan seterusnya. Lalu saya diajak duduk di satu tempat di kantornya. Saya duduk, <coughs> nunsus duduk. nunsus mulai dari awal sampai akhir menerangkan tentang obidienza, Itu ketaatan. Pokoknya hampir setengah jam beliau itu berbicara tentang ketaatan. Saya dalam hati ke arah arah pembicaraan nunsus ini saya pikir. Terakhir dia katakan bahwa Aus memilih Romo menjadi uskup di kuskuban Simulgan. Langsung berputar kuliah dunia ini. Saya terdiam, saya tertunduk. Lalu Nunsus mengatakan tenang, tenang. Karena dilesa sudah mulai tidak, tidak tenang. Tidak ya tenang. ya. Tenang, tenang, Sesudah itu langsung diajak saya ke kapel. Tidak ditanya saya apakah menerima atau tidak dibawa ke kapel, disuruh saya berdoa di sana. 5 menit pertama Nusus dan sekretarisnya masih menemani saya. Sesudah setengah jam, saya selesai keluar lalu mereka datang. Lalu Nusus dan sekretarisnya masih mengajak saya ke kapel, lalu berlutut di hadapan Sakramen Mahakudus di Tabernakel dan juga salib Bunda Maria. Lalu Nusus mengatakan, "Ulangi apa yang saya katakan." Lalu Yesus mengatakan, saya menerima tugas ini dari Paulus. Coba ulangi katanya ke saya. Jadi saya ulangilah itu pernyataan itu ungkapan itu. Lalu sesudah itu bagaimana perasaanmu katanya? Saya dalam hati saya mengatakan langsung sebentar kepada Yesus, tugas ini berat saya bilang. Tugas ini terlalu besar untuk saya. Saya tidak mampu melakukan tugas ini. Tapi Nusus mengulangi sekali lagi, meneguhkan saya bahwa saya tidak sendiri dalam tugas ini. Bahwa banyak orang, banyak umat, banyak pastor, banyak birau-birau Tiga Sekuman akan membantu Roma untuk melakukan tugas ini. Lalu saya katakan, karena ketaatan kepada gereja, dan ketaatan kepada Paus maka atas nama Tritunggal Maha Kudus dan kekuatan roh Kudus saya menerima tugas ini Nuncius disitu hmm. saya di kapel itu mengatakan itu akhirnya kami keluar lalu diajak lagi ke satu ruangan untuk membuat surat ke Paus bahwa saya menerima tugas ini memang Nusius juga sudah menuliskan beberapa hal yang bisa saya baca, saya pelajari untuk bisa saya eh, ambil beberapa. Akhirnya saya ambil beberapa dari itu saya tulis, saya tanda tangani dan Nusius eh, bahagia, gembira dengan itu. Dia merangkul saya. Pokoknya kamu tidak sendiri, Kamu adalah pastor yang baik pasti banyak yang mendukung dan juga membantu katanya sudah itu dia duduk lalu solidionya itu dipakaikan ke, ke, ke kepala saya coba dulu katanya solidionus nusiusin nus, nus. dipakaikan ke saya nah sudah pas hanya ini terlalu kecil untukmu nanti kita pesan yang besar katanya <laughs> dalam kondisi seperti saya aja senyum saja itu sesudah itu saya dikasih minum lalu segala hal persiapan pengumuman diberitahu ke saya tanggal sekian tanggal enam itu dan juga eh, untuk mengurus pakaian rupanya harus dijahit di, di Roma di Vatikan maka kemarin semua sudah diukur ukurannya dikirim ke Roma dan sampai sekarang persiapan persiapan saya juga sedang bergumul untuk eh, motto dan logo saya masih bergumul tentang itu, masih berjuang dengan para ahli supaya dirumuskan dengan baik. Tapi saya dalam permenungan saya, saya tetap akan melanjutkan karisma-karisma pendahulu saya. Karena pendahulu saya semua adalah Kapusin, Fransiskan, saya mau spirit itu tetap hidup di keuskupan kami ini. Meskipun saya imam diosesan, saya mau spirit itu tetap hidup. Karena sejak awal benih iman di keuskupan ini adalah dibawa oleh misionaris Kapusin mulai dari prefektur apostolik Monsinyur Grim kemudian prefektur apostolik Monsignor Willing kemudian Monsignor Situs. nah keuskupan langsung pertama skup pertamanya adalah Monsignor Situs, kemudian Monsignor Ransietus pindah ke keuskupan agung medan itu ada administrator diosesan Pastor Barnabas Kapusin juga terpilih uskup definitif Monsignor Ludo juga Kapusin juga sesudah Monsignor Ludovicus uh, Mangkat meninggal juga di digembalakan kami digembalakan oleh Monsignor Aksietus yang ada juga Kapusin kemudian sesudah meninggal Monsignor Aksietus juga digembalakan oleh Administrator yosesan Pastor Charles Sebastian sihombing Maka saya berpikir dan berefleksi, baiklah saya menghidupi. Apalagi nama saya juga Franciscus. Maka tidak ada salahnya saya mengambil kekayaan gereja ini untuk menjadi moto hidup saya nanti. Memang masih moto eh, tahbisan saya. Saya masih tetap bergumul dengan motto ini. Tapi yang saya yakini, moto itu akan saya ambil dari eh, pernyataan hidup dari Santo Fransiskus dari Asisi. Itu, itu yang sampai sekarang saya renungkan dan bergumul dengan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, eh, motto dan logo itu sudah bisa disampaikan kepada publik sehingga bisa dibaca dan juga didoakan. Amin. Begitu, Monsignor. Baik, Monsinyur. Menarik sekali yang kami dapatkan mengenai moto tabisan Monsinyur. Nanti apabila salah bisa Monsinyur perbaiki. Kepadamu ya Tuhan, ku persembahkan syukur nih, syukurku. Nah, ini sebuah moto tabisan, sebuah refleksi yang mendalam. Tadi kami juga akan bertanya mengenai apa motto yang akan dipakai oleh Monsinyur Francisus? Panya sudah dijawab bahwa sedang bergumul. Kami doakan semoga dapat selesai. Mengenai motto tabisan Monsinyur itu, apakah ada cerita tersendiri Monsinyur? Iya, jadi refleksi saya mengapa saya mengambil motto itu kepadamu? Tuhan, ku persembahkan syukurku. Saya melihat hidup ini adalah syukur. Mulai dari akhir sampai sekarang adalah ungkapan syukur. Meskipun di dalamnya, dalam pergumulan itu ada kesulitan, ada tantangan, tapi itu menjadi syukur untuk membuat saya makin matang. Matang dalam hidup, matang sebagai calon imam, matang sebagai imam. Itu Maka semuanya adalah menjadi ungkapan syukur. Dan syukur itu disampaikan kepada Tuhan. Itu itu intinya. Sehingga, apa ya. Meskipun ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan. Saya melihat semuanya itu menjadi ungkapan syukur. Untuk membuat hidup saya makin bersyukur kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut begitu, Mas. Ya. Apa ya. Merasa... Hidup ini tidak artinya, padahal sangat berarti untuk kita dan untuk orang lain. Maka saya bisa singgung sedikit tentang moto. Ada kaitannya juga nanti dengan syukur itu kepersembahkan. Maka saya buka sedikit moto itu memang belum definitif ya, tapi saya sebenarnya merenungkan apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Asisi, terpujilah engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu. Itulah pergumulan moto saya. Ada kaitannya nanti dengan eh, tabisan imam itu. Ini, ini menyambung nanti. Tapi ini eh, yang diungkapkan oleh Santo Fransiskus dalam hidupnya dan refleksinya. Terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu karena memang itulah ungkapan terdalam dari kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu kaitannya Mas, ya. tapi ini masih dalam pergumulan masih ya. pergumulan Monsinyur ya baik menarik juga Monsinyur bahwa seperti yang Monsinyur katakan sebelumnya bahwa uskup-uskup sebelumnya itu berasal dari kapusin Berarti baru kali ini uskup yang terpilih dari Projo ya, Monsinyur. Bagaimana tanggapan Monsinyur mengenai hal ini, Monsinyur? Iya, yang pertama saya mau mengatakan bahwa eh, imam dioksesan pada kali ini dipilih menjadi uskup dioksesan ini adalah buah karya dari kapusin karena dukungan, karena pembinaan dan benih iman yang sudah ditanamkan oleh para misionaris kapusin dan juga para uskup kapusin dan juga rekan-rekan saudara-saudara kapusin yang memberi ruang kepada imam gesesan, maka saya kira ini keberhasilan kapusin dan imam yang mereka lain sehingga bisa imam gesesan menjadi uskup itu Saya kira bukan keberhasilan dari Imam Yuessan tapi ini keberhasilan-kesuksesan dari imam-imam Kapusin khususnya dan Imam tarekat umumnya yang memberi ruang kepada imam-imam Yuessan untuk berkarya dan juga berbuat lebih di Keuskopan ini maka sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara-saudara Kapusin juga Imam tarekat lain dan juga kongregasi lain yang memang mendukung Imam Diusesan sehingga bisa mereka bisa menghantar Imam Diusesan menjadi Uskup itu saya kira ini keberhasilan mereka mas bukan bukan keberhasilan terlebih kepada kami Imam Diusesan tapi ini keberhasilan rekan-rekan eh, Imam Tarekat, Imam Bordo, dan juga kongregasi-kongregasi lain sehingga eh, Imam Yuskesan dipercaya untuk memimpin keuskupan ini. Maka saya sangat berterima kasih kepada eh, uskup-uskup Masin Yudhudo, Anisetus, dan juga Pastor Barnabas, yang juga dulu menjadi provinsial, menjadi apa. Mereka tetap mendukung Imam Yuskesan di keuskupan ini. Sangat memberi ruang, mencintai kami, mengasihi kami, Imam Yuskesan. Dan itu itu saya sangat meneguhkan menguatkan kami Mas maka kalau dikatakan yang berhasil sebenarnya bukan kami imam Yusiasan, tapi yang berhasil itu adalah imam-imam eh, tarikat khususnya Kapusin yang bisa mendidik membina menemani mengajari dan juga mengasihi imam-imam diosesan -imam di koskupan ini dan mereka sekarang menuai hasilnya begitu mas ya baik terima kasih masinjur terakhir masinjur pertanyaan apakah ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada kami umat atau para biarawan-biarawati masyarakat baik pesan saya kira kita tetap uh, bersatu dalam iman akan Yesus Kristus berjalan bersama, bergerak bersama, untuk menuju satu cita-cita kebaikan sebagai gereja lokal. Nah, dan kami di Lusko Pansi saya akan melanjutkan karya-karya yang sudah ditanamkan oleh pusku-pusku pendahulah saya yang sudah bagus itu, membangun gereja keuskupan gereja katolik Keuskupan yang mandiri, solidir, dan membebaskan. Maka ini akan menjadi ya, tetap visi kami, dan juga visi itu akan berhasil kalau kami sungguh-sungguh eh, mengisinya dengan eh, komunitas basis gereja, seperti di Pangkal Pinang. Kalau musim organisasi mengatakan, Komunitas basis gereja itu harus menjadi harga mati, menjadi tugas pastoral kita di Keuskupan Sibolga ini. Maka, seluruh elemen Keuskupan Sibolga harus berjalan bersama, bergerak bersama untuk menghidupi dan juga menanamkan cara hidup berpastoral yang baru ini, yakni komunitas basis gereja, sehingga nanti kami bisa sampai kepada visi Keuskupan itu. Gereja yang mandiri, solidar dan membebaskan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Monsinyur Fransiskus yang pada sore hari ini telah menyempatkan waktu berbincang, sharing mengenai perjalanan hidupnya. Baik sekali lagi kami atas nama Uskupan Pangkal Pinang dan semua umat Katolik dimanapun berada mengucapkan profesiat kepada Monsinyur karena telah terpilih menjadi Uskup Uskupan Sibolga. Nah, kami akan berdoa terus semoga Monsinyur dapat menjalani tugas perutusan dan penggembalaan umat di Uskupan Sibolga. Ketua Ayam Monsinyur, saya, juga, ya, saya ayo, bisa ayo, menyampaikan salam. Oh baik, Monsinyur, silakan. Apabila menyampaikan salam, salam kepada Monsinyur Narco. Baik. Dan sampaikan. Ya kepada teman-teman saya banyak, banyak imam-imam di sana, teman kelas saya, adik kelas saya, abang kelas saya, hampir semua saya kira di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang di. ya Monsinyur ya. Salam untuk mereka dan salam juga untuk seluruh umat dan terlebih kepada Ketua Kopsos khusus ya Baru Romo step Salam khusus ya <laughs> tertawa Romo <Arum, sir. laughs> banyak yang dikenal musisi ya di sini ya Romo, Romo saya banyak kenal di sana satu satu sekolah ya sekolah tinggi ya, di Siantar di Siantar kalau mau tahu tentang saya mereka pasti tahu itu lebih tahu <laughs> lebih tahu ya Ya. sebaik ya, baik. Mantap, Monsinyur. Mantap, Monsinyur. Nah. <laughs> terima kasih sekali lagi, Monsinyur. Ya. Mohon doa ya. Tetap akan kami selalu doakan, Monsinyur. Oke. Apabila bilangnya dengan nomor staff ingin berbincang? <laughs> Oke. Terima kasih, Monsinyur. Oke, okay, ya, Terima kasih banyak, Monsinyur. Monsinyur Kami akan selalu doakan, Monsinyur. <laughs> Ya, terima banyak sudah memberi waktu untuk saya. Ya, terima kasih, Mas